udah dilihat sudah kasihan ya lima naga kita cari dulu lima naga lima naga katanya lebih bagus guys coba, coba, coba. Coba, coba. aduh usah ya udahlah coba satu koin satu ini wow bagus nih kayaknya oke keri sudah ayo tembusin 3000 seri nanti ada bagi-bagi untuk 10 orang ya guys ya aku udah list belum sudah, Kak sudah ya Halo malam Kak Zaki. aku belum dapet kah? Kak Daniel silahkan ditanda suruh notifikasi ID nickname itu by the way uh, untuk masuk ke list, ya masuk ke list buat di undi, ya guys ya bukan berarti langsung dapet tapi itu untuk diundi ya guys ini sabarin ya guys ya Tutup pintu ya bunda kamu per silahkan tanda seru notify ID nickname ya gimana ke tanda seru notify ID nickname buat kalian yang enggak kedengaran jelas silahkan cek pin komen ya yuk tembusin 3.000 share. thank you Kak Jumadi awal sudah bantu kopi cinta atau dan gua lihat ID kenapa bisa gatel Oh nggak bisa komen ya bisa kawan Apeuniel Oke okay, thank you Kak Mukhtar. pas di-share dulu ya ternyata kita punya sek lagu ini head musik mah <laughs> ayo buat teman-teman yang mau ikutan giveaway syaratnya gampang banget tinggal ditanda nanti saya di nickname ya uh, buat yang uh, tulisannya salah itu nanti bakal aku kasih tahu ya iya mau diundi lagi makanya tembusin dulu yuk tembusin 3000 sharenya sharenya sekul waktu kalian masih banyak banget tuh guys waktu kalian masih ada 15 menit lagi gak dapetin percik gak apa, -apa asal jangan gak dapet senyumnya kasih sih lo bisa bisa bisa, bisa. Aku tidak dibaca, halo Kak dibaca dibaca. laut nasi biru, langit masih meninggi, masih ada aku yang selalu stay di sini. cakep balasin, balasin, balesin, sepatunya. Udah berapa share? Sudah berapa ini kita cek dulu ya pribadi. 200 share lagi, yuk! Bisa yuk, 200 share lagi yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, ya kapan yuk, nah, yuk, ya pokoknya kalau tembus challenge kita, nanti bagi-bagi toksak -bagi nanti nanti diundi aku udah dari tadi gak pernah dibaca bohong banget, ikan teri, ikan mas kalau digoreng enak banget tuh. jadi lapar gue rencanaku mana? pasti kan sharenya jangan pakai facebook lite tapi pakai facebook ori aja ya kasih sil orangnya novisi motok maksudnya ayo buat teman-teman yang mau ikutan giveaway jangan lupa di follow like sharenya ya guys ya temusin 3000 share nanti kita bagi-bagi untuk 10 orang pastikan ada rencana sharenya ya guys ya aku enggak mungkin bisa uh, mantengin semuanya ja yang udah nge-share dan, dan tanda kalian udah nge-share itu adalah rencana share di komen kalau kak va uh, pakai speeder kak pas speedernya pakai ini cuman ya memang enggak cepat kalau di naga tuh entah kenapa kalau segini tuh kurang ya kita harus kencangun guys nah kayak gini baru kencang kan kali ini tadi sudah ya bang kalau kak ciko kariski lencana sharenya ikan hiu lagi berkaca apalagi tuh tenggelam dong komennya ya aku lagi baca pan di pas semua udah tidur kalah berapa jumlah aku nge-share kalau masih kurang aku tambahin <gifix> minimal 51 beranda aja ya yang bohong oh, siap-siaplah kalian ya wih dapat guys angklop iya dong apapun yang terjadi memang kita tetap dapat mini mini mi. uh minor guys ternyata aku udah salah udah ber berasa kabur udah apa tadi ya tegelam dong komennya yang mau ikutan giveaway masih ada loncana sharenya thank you Kak cuma di awal Gari baca komenku ada Kak aku udah udah airul, ois dapat lagi minor lagi wih main Wah, wire loh, yuk yo, bisa yuk salam kak dari Sulawesi halo kita masuk belum eh uh, silakan terlalu tipe edi nickname ya udah karuben yang tadi siang ya sebut nama ku alok kafaiz. kafaiz tadi sudah ya sudah siang tadi aku ingat Hei. udah karusi sudah <laughs> <Sudih>. <laughs> udah sudah sudah ada tanda siri sudah kasa Ibu silahkan dan di nickname ya kak Ciko, tadi sudah karena yang juga sudah kafebri halo Nicknamenya apa? Febri, nickname apa kafebri nickname nickname nya apa kamu jangan bikin aku kepo Yuk tembusin yuk kalian pasti bisa Kak dari Binjai. Halo, Binjai Binjai beneran apa Binjai kawin nih? Banyak yang aku aku salam dari Binja salam dari Binjai. Bukan orang Binjai ternyata. Palang menyapa. Halo, Kak Koyer. Oke. Hai teman-teman yang mau ikutan giveaway syaratnya gampang banget tinggal di share minimal 5 grup satu beranda ya. Yeah. Wah, dapat lagi guys. Apapun yang dari kita dapat adalah mini mini selalu di hati. Tadi siang kok nggak dapat? Belum, memang belum diundi kak ya. Halo Bambang, halo Kak Eka, kayak tadi sudah ya, Kak Raja juga, Kaputra di share dulu, Kak Oyong, halo. Oke, di share yuk guys. Halo Kakak semoga dapet JP thank you uh, kalau aku ada enggak tanda sharenya enggak ada kabrianto masing-masing ada rencana saya aku udah Kak Fajareka tadi sudah ya pergi ke pasar beli batik pas pulang beli sepeda HCC Felisa Emangnya tinggal di mana ya di rumah ya masalah lagi ngeras juga di naga deh kayaknya lagi bagus ini rum naganya tadi pala naga satu koin satu ya guys ya. kan sudah punya cowok belum ngerti menjomblo ikan lagi berkaca I love you yang baca weee monster banget itu buat yang lagi bersedih ya guys ya salam dari Bandara Aceh Bandara Aceh Kainda, Kaindra Purba udah ya agak gak bisa share lagi kena batasan aduh Facebook memang pagi itu sekarang banget kasih batasan-batasan padahal kita kan aduh jangan jangan menggalau guys. Halo kakunya halo bye coba belum anak kuda ya karena masuk udah kakairo udah ya. Wih kan guys. Makasih sudah share buat yang sudah share ya guys saya mau lihat video. Guys, dikit lagi loh guys. Dikit lagi share-sharenya jadi buruan buat kalian yang mau join yuk langsung aja di-share 5 grup satu berada ya guys ya. Boleh banget buat semuanya yang mau ikut ya punya aku ada, udah udah oke okay. halo padui. Salam JP, halo. Total kouta sudah, KVAI sudah ya. Kapan judi? tembusin dulu 3000 share-nya nanti baru ada bagi-bagi ya guys ya. Tiknya nanti ya. Berapa set lagi sedikit lagi guys sekitaran berapa puluh lagi nanti bedanya cantik kalau skater cantik oke okay. aku udah delapan kaku di silakan tanda seru nanti kayak di nickname ya berapa jam live aku live malam ini entah tiga jam setengah atau empat jam ya kurang tahu aku renom apapun yang terjadi aku tidak akan jenuh renom terlima geras beranda iya Halo Kak Oyong koyong Kak oyong slow tadi sudah ya karena namanya unik jadi aku ingat akhirnya ini kok masuk gak kekoit silahkan diketik ulang ya wuuh terang banyak makanya aktifan ini Pak Ziland silakan. wih dapat guys oke kita matiin speedernya kali ini dahulu gaya main belum pernah dapat jadi pesimis jangan dong tetap, tetap semangat ya ini dong tembusin 3000 share nanti kita bagi-bagi ya udah kayak jari box sudah ya kasakura juga karuben juga alok ada juga tadi udah pada kodasir tanda seru notifikasi nickname-nya Wow guys Kariski di-share dulu, mau ke JP, thank you. Pariki di Kariski di-share dulu ya. Fazilan sudah. Hey. Wow, yo wow, hai Akhirnya video ada bagi-bagi bagi-bagi lo, ya komen like lewat mulu. Aduh, libur bang.